Tipis ya, guys. Pintis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua Backmungle Bolang Kami berada di mahkota Tempat pemancingan dan resto malam ini cukup ramai para pengunjung pemancingan iya guys tempat ini beralamat di jalan rapak maham kelurahan sambutan kecamatan samarinda jadi cukup dekat jika kita berada di Samarinda dan romantis ya guys kita ambil struknya dulu ya guys. habis hujan di jalannya licin guys. Jadi harus hati-hati, takut -hati. terpeleset. oke okay, kita menuju menuju kasir kasirnya hai, sebelah sana kita hai, Jaganya mirip afghan, ya, guys.